Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, saya akan tunjukkan kepada kalian semua eh, cara login ke LMS, dindakol, dan juga cara merubah passwordnya. Karena kalau tidak dirubah, khawatir, nanti ada yang login orang lain dan mengacak-acak gitu ya. Ataupun misalnya ketika nanti misalnya dikirim soal, gitu ya udah jawaban, nanti ada yang jahilin misalnya dihapus jawabannya gitu ya. Nah, maka dari itu ini penting untuk diperhatikan oleh seorang mahasiswa sama teman-teman mahasiswa masuk ke Google Chrome ataupun yang lainnya ya, boleh silahkan nah ini misalnya saya pakai Google Chrome Klik, uh, ketik di sini disini co col.unida.ac.id ya, nah, tekan enter di hp juga sama saja ya, bisa di handphone juga Nah, di sini kan udah login ya saya. Saya coba keluar dulu. Nah, di sini klik masuk ya untuk loginnya. Kemudian selanjutnya di sini, misalnya saya pakai pengguna yang mahasiswa ya, misalnya ini. Nah, untuk mahasiswa loginnya itu pakai NIM. Tapi di sini hurufnya huruf kecil, dan huruf besar. Di sini yang anak administrasi publik ya. D, kecil, titik. Gak pakai spasi, langsung aja angka satu misalnya 14, satu tujuh tiga misalnya ya. Kalau angkatan 2020, biasanya ini angka 20 di sini ya. Kalau ini nomor pendaftaran nah, Untuk passwordnya sama ya, semuanya. Yaitu uh, MHS Pemidak Besar Semua CLOL 2020, uh, tanda seru. Atau ini ya, saya perlihatkan di sini. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya: kita copy, nah jadi password itu harus uh, apa campuran dari uh, huruf besar, huruf kecil, kemudian dibuat angka dan simbol. Ya, nah, saya copas di sini, klik masuk. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti, kalau udah masuk kursus, biasanya di sini ada tampilan kursusnya apa aja yang diambil sesuai dengan SKS yang diambil ya, dan di data disiakan. Nah untuk merubah passwordnya, sebelumnya kalian rubah dulu dari segi profil. Nah, sini ubah profil ya. Kalau emailnya salah, misalnya diganti di sini emailnya apa ya. Nanti untuk email add unidanya untuk semester awal akan diberikan ya. Tapi kalau untuk sementara pakai Gmail gue tidak masalah ya, tapi nanti akan kami berikan segera untuk email at Unida-nya ya untuk mahasiswa yang lama juga, misalkan pakai at unida, kalau tidak ada silahkan nanti kontak ke SET. Tapi kalau pakai Gmail juga masalah sih ya. Di sini pakai kota ya, tapi misalnya Bogor. Kemudian setelah itu karena ini sini enggak ada fasilitas buat foto ya, jadi tidak usah pakai foto. Uh, Saja simpan uh, perubah prob profil. Untuk merubah passwordnya di sini ada sebelah kanan ya sini ada roda bergerigi, klik aja kemudian di sini klik ubah password nah di sini username-nya nggak bisa diubah ya nah di sini password ini apa diganti ya kemudian jika password barunya apa kemudian diulangi password yang barunya apa setelah itu simpan perubahan kemudian klik lanjut nah itu selesai sudah bisa sudah berubah passwordnya itu saja dari saya untuk tutorial ini dan perubahan passwordnya mohon kepada semua mahasiswa untuk merubah passwordnya dan diingat ya jangan sampai lupa passwordnya kayak gitu karena kalau lupa bahaya nanti ya nggak bisa UTS ya atau uas nanti nggak bisa kuliah atau mengisi absen maka dari itu dicatat ya di HP uh, jangan sampai hilang passwordnya ya you kirim email atau apa kirim ke orang lain ke saudara misalnya biar ada make up ya di WA sehingga Jangan sampai lupa passwordnya ya. Jadi passwordnya usahakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. gitu ya Harus seperti itu dari sananya ya. Dari memang pusat admin ya. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.